berbagai macam burung perkutut yang begitu banyak jenisnya dan siapapun boleh dan bisa memeliharanya Pada kesempatan sebelumnya kami telah membahas 5 burung perkutut yang jarang ada di pasaran dan bahkan tidak ketahui keberadaannya Untuk penjelasan lengkapnya, Ndoro dapat melihat tautan link di bawah deskripsi video ini Dan agar dapat lebih memahami penjelasan kami, silakan mengaktifkan subtitle video kami Dari tutur nuler yang kami ketahui Dan tanpa mengurangi rasa hormat Bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami Tentang ilmu keturangan burung perkutut Lima burung perkutut yang langka Dan aneh yang konon sangat bertuah Untuk kesegian dan pengasihan tingkat tinggi diantaranya Yaitu Yang pertama Perkutut Walik Sampah Yang kedua Perkutut Papar Gunung Yang ketiga Perkutut guntur dewa yang keempat, perkutut kembang dewa yang kelima, perkutut trisula. Pada kesempatan sebelumnya, kami telah meng ulas tentang perkutut wali sampah yang ada pemilik gaibnya yaitu dewa ganesha. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang perkutut gaib papar gunung. Berikut adalah pemaparan kami. Kutub papper Gunung ada yang meyakini ada pemilik gaibnya yaitu Dewa Sangkara. Jadi, perkutut ini ada pada bulunya yang berada di lehernya seperti rambutan. Perkutut ini boleh dimiliki oleh siapapun, dan tuahnya cukup bagus untuk kemuliaan dan kelancaran rezeki pemiliknya. Kenapa demikian? Harihara merupakan perwujudan gabungan antara Dewa Wisnu, Hari, dan Dewa Siwa, Hara. Juga dikenal dengan sebutan Narayana. Sankara adalah Dewa Siwa dan Narayana adalah Dewa Wisnu. Hari Hara sangat dihormati oleh kedua Vaishnavites dan Seivites sebagai Dewa yang Maha Kuasa. Indonesia memiliki sebuah area hari-hara yang terkenal karena perwujudan Raja Wijaya. Raja Majapahit pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardana dan sekarang tersimpan di Museum Pusat Jakarta. Tangan kanan belakang memegang sangka, tangan kanan depan memegang askamala, tangan kiri belakang dan tangan kiri depan memegang gada. Arca ini berasal dari Simping Jawa Timur. Yang menurut negara bertagama pernah dikunjungi Hayang Wuruk karena Candi Wijaya kakeknya perlu dipukar kembali. Sankara adalah siwa yang ketika dia bersatu dengan permaisuri abadi Pravati, Dewa siwa adalah cidanat rupa Nirguna Brahman Dia adalah yang mengetahui abadi Sangat bahagia dalam keadaan meditatifnya Sankara hanyalah sebutan yang berbeda untuk siwa Deskripsi dewa siwa dari Nirvana Satkam Manobuja Honkar Citanahan Naca Srotra Jivena Cakrana Netri Naca bumirna Tejo Nafayuk Cidananda Rupa Cifoham Cifoham. Terjemahannya. Saya bukan pikiran, bukan intelek, bukan ego, bukan refleksi dari batinia. Saya bukan panca indera. Saya lebih dari itu. Saya bukan ether, bukan bumi, bukan api, bukan angin, yaitu lima elemen. Aku memang pengetahuan dan kebahagiaan abadi itu. Aku siwa, cinta dan kesadaran murni. Sang roh atau jiwa tidak pernah dapat dipotong menjadi bagian-bagian oleh senjata manapun, terbakar oleh api, dibasahi oleh air, atau dikeringkan oleh angin. Roh yang individual ini tidak dapat dipatahkan dan tidak dapat dilarutkan, dipakar ataupun dikeringkan. Ia ya, hidup untuk selamanya, berada di mana-mana, tidak dapat diubah, tidak dapat dipindahkan, dan tetap ada untuk selamanya. Anugraha, Anugraha dari bahasa Sanskerta yang bermakna anugrah kebaikan, menghadiahkan keuntungan atau kebaikan, mempromosikan atau meningkatkan kebaikan atau kemuliaan. Jika seseorang mendapatkan anugerah, berarti ia mendapatkan kebaikan atau kemuliaan, atau kehebatan tertentu dari seseorang yang lebih tinggi status, atau kedudukannya, atau lebih berkuasa. Tidak pernah orang yang lebih rendah, atau nista, atau ina memberikan anugerah kepada orang yang lebih tinggi status atau kedudukannya di dalam kehidupan rohani atau duniawi di masyarakat. Secara implisit di sini nampak jelas bahwa kualitas kerohanian seseorang ditentukan oleh tingkat kesucian, kejujuran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 Rahayu sakung tomati kalis ingrepeto mir ing sambi